Assalamualaikum So, apa kabar semua? Aku harap semua alhamdulillah sihat Duduk berumah, stay at home Kita kena putus rangkaian covid nanti Okay, kepada siapa yang baru dalam channel ni Aku Yassin Kat sini aku banyak belatihan pasal digital marketing Okay, sebelum tu Baru-baru ni lah, dua-tiga orang Dia tanya aku, wey Yasim macam mana Yang buat live facebook menggunakan OBS studio Haa, macam tu So, kau buat Manakan banyak sangat orang tanya Dan aku pun tak larat nak ni So, apa tengok lah video ni sekarang oh, Sorry aku malah nak guna screen dekot aku malah senang cerita. ok first hampa kena ada Facebook fanpage dia boleh kat personal page tapi aku sekarang aku nak fokus on fanpage kena ada Facebook fanpage yang pas sebelum tu boleh lah like Yassin Ambron dan subscribe Ambron juga kat YouTube ok dan kedua hampa kena ada OBS studio kena install dia link nanti aku akan bagi kat bawah hamsa je OBS OBS project aku punya OBS studio, tak tahu sebab apa ha, ni, sebab ni OBS studio, nampak cari je kat Google ni lepas apa install. install ok, dua benda jangan ada Facebook dan OBS kat Facebook, Hang masuk live, klik live lepas tu nanti dia akan keluar lah benda ni siapa punya live punya ni lah, template pun semua ni okay and then buka OBS pula okey ni aku difaah aku tak mahu detail sangat aku just nak cerita macam mana nak streaming guna OBS macam mana nak streaming Facebook menggunakan OBS ah tunggu betul okey tekan ni aku buka OBS streaming guide key guide tekan tambah eh sini ada source tambah aku ambil ah uh, Windows Capture Bila tekan Windows Capture ni Dia akan ambil apa yang Windows Hang I mean maksud aku Apa yang benda folder dia akan buka So basically kalau aku tengah buka ni OBS Studio akan buka ni Kalau aku minimise Aku sembunyikan ni OBS Studio memang dia jadi error lah Dia tak boleh nak cari So aku buka balik Dan OBS Studio akan buka Faham? So better guna Windows Capture kedua, hampa tambah audio audio input basically dah boleh dah yang sedia ada, tapi nak tambah sekiranya tambah Tanpa ada nampak dah degal, dah -da -da -da -da -da. tutup mic aku tengah detect eh. yang ketiga, dan selalunya orang akan letak webcam siapa yang ada webcam, laptop, tekan video capture device, tapi memandangkan aku punya laptop tak perlu so dia tak boleh keluar, patutnya kat sini ada keluar muka aku, tapi sekarang tak keluar so nanti hampa resen, hampa letak kat tepi ni ok, untuk start streaming hampa pergi kat setting hampa ke setting ambil streaming ambil service ambil custom okey untuk server pasal nak tadi dekat aku hab Facebook ni pas scroll bawah dekat live ha ni nampak benda ni server url ni sini hangpa kena hide lah jangan ni jangan bagi tunjuk orang hangpa hide dah ni so tekan copy paste kat sini sama juga yang macam bawah ni Copy. Paste dekat sini pula. Stream key. Paste. Ok. Lepas tu. Tekan apply. Tekan ok. So basically dah settle streaming. So tekan start streaming. P dekat paste apa. Bo, bo Testing. Testing streaming. Aku tulis lah. Testing live streaming. streaming Pastu aku buat -bu. siapa siapa ni, tengok ni share. Hmm. Ini bagi lalau. <laughs> Bise aja aja tak ada salah. Hampa nak boh kan ni basically apa yang hampa nak stream hampa tulis lah kat sini. Lepas tu go live dalam masa few second lagi dia akan ada so dari sini ha, ni apa boleh copy ni apa bagilah kat mana-mana group so sekarang dah tengah live lah betul basically dah tengah live dah. ingat stream ni server URL yang stream key ni kena hide tau supaya orang tak boleh tengok ok dah start live so hide punya ni lah sekarang ni ha, dia buka ni apa-apa lah buka lah punya youtube lah youtube lah basically next year so saya buat lah tutorial nak cakap macam mana apa semua ok itu saja tutorial daripada aku aku harap bermanfaat dan kalau bermanfaat tolong share dan subscribe itu saja siap ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh